Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial. Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin aja sebagai video ngobrol gitu ya uh, tentang website untuk uh, kamus bahasa Jepang gitu. Tapi di sini untuk website-nya sendiri, uh, website-nya websitenya sendiri websitenya nya website Uh, online bukan Google Translate juga gitu dan mungkin kalau di Indonesia ini KBBI online mungkin ya maksudnya gitu dan di sini untuk uh, mengecek kanji ini bisa gitu dan di sini untuk kanjinya itu disusun dari beberapa uh, radicals gitu. Jadi radicals itu kayak semacam uh, apa ya base dari kanji gitu misalnya di sini untuk uh, chopper gitu. Di sini untuk kanjinya namanya adalah uh, to gitu dan di sini adalah dari uang dan Uh, ini kalau nggak salah ona, ona ya, jadi ona itu biasanya onaji sih ya. mungkin maksudnya sama gitu, onaji itu. Jadi mungkin yang sama dengan uang gitu, atau mungkin yang sama dengan emas ya, atau mungkin silver gitu, uh, kin kan. Kin atau kane, kane itu uang, kalau kin itu uh, silver, kalau nggak salah saya juga nggak tahu sih bahasa Jepang saya masih payah juga gitu. Dan ya, yeah, uh, yang sama dengan silver, uh, 11-12 mungkin maksudnya copper atau mungkin uh, perunggu gitu ya. Nah, jadi di sini untuk... Uh, website-nya sendiri namanya adalah jisho.org gitu atau mungkin organization maksudnya. dan sini kalian juga bisa untuk mencari kanji dengan draw gitu atau mungkin digambar atau ada disusun menggunakan radikal gitu dan di sini untuk radikalnya kalau nggak salah radikal kanji itu ada 100 ya seratus gitu dan di sini untuk yang satu dua tiga gitu ya ini maksudnya apa bang gitu mungkin kalau kalian yang baru belajar juga gitu dan baru, yang baru uh, belajar bahasa Jepang dan nggak ngerti ya, Sama yang kayak gini jadi ini adalah uh, stroke nya gitu stroke itu adalah coretannya gitu jadi di sini untuk coretannya di sini ada uh, yang ke satu gitu cuma ada satu gitu ini yang satu satu satu gitu dan untuk yang dua tiga dan ya ada yang tujuh belas juga gitu untuk uh, radikalsnya gitu. Nah jadi radicals ini uh, ya itu tadi gitu. Jadi kayak apa? Kayak uh, base form of one kanji. Uh, so to speak nggak tahu juga sih. Mungkin kayak gitu juga sih. Saya juga nggak terlalu paham juga sih bahasa Jepang. Misalnya di sini kita pengen cari yang dari empat coretan deh. Misalnya gitu uh, kanjinya gitu. Misalnya kita uh, melihat di jalan mungkin kalau kalian tinggal di Jepang atau kalian misalnya lihat di game mungkin kalau yang suka main game juga kayak saya. Dan di sini untuk kanjinya sendiri misalnya dari Uh, yang Shin ya ini ya Shin uh, atau Kokoro ya ini uh, kanji untuk Kokoro misalnya dan di sini kalau kalian klik satu kanji gitu di sini kalian bisa uh, ngeklik kanji yang lainnya tapi ada juga yang abu-abu berarti ini nggak bisa dikombinasikan misalnya Kokoro Kokoro ini nggak bisa uh, disatuin sama ini tuh apa ya yang tiga ini hmm, kayaknya bukan mi deh atau mungkin sama otoko nih atau mungkin ayah ya kalau nggak salah ya jadi Shin sama otoko itu nggak bisa digabung ya pokoknya yang abu-abu ini nggak bisa dipilih gitu dan mungkin kalau kalian melihat kanji gitu ya melihat kanji yang ada uh, hurufnya misalnya kayak ada uh, Kokoro gitu tapi kok ada ada otokonya juga gitu di uh, di websitenya ini nggak bisa dipilih ya mungkin kalian uh, salah gitu untuk uh, pilihnya gitu karena di sini juga ada uh, kanji yang memang udah bisa dibilang apa ya? bisa dibilang sepaket gitu uh, misalnya contohnya untuk kanjinya nih untuk yang sepaket itu yang misalnya contohnya kayak begini gitu uh, di sini untuk kanjinya sendiri ini kalian nggak bisa pilih dari uh, radikalnya nggak bisa disusun itu adalah salah satu kekurangan dari website ini jadi kalau kalian nggak terbiasa gitu untuk ngebongkar kanji gitu uh, kalian Uh, mungkin bisa bingung pakai website ini, tapi kalau mungkin kalian udah uh, terbiasa mungkin seminggu atau dua minggu sering uh, pakai ini, pakai website ini, uh, mungkin bakal jadi gampang gitu, dan uh, saya sih uh, sering gitu ya, sering ngebongkar kanji karena memang saya sedang bikin untuk tekstur uh, game gitu, di emulator Citra gitu, jadi ya tinggal kalian uh, cari aja gitu untuk uh, contohnya kayak gini dan uh, misalnya contohnya kayak gini juga, dan untuk kanjinya tinggal kalian klik gitu, dan tinggal kalian cari gitu untuk uh, contoh kanjinya, nah di sini ada bunyinya gitu bagusnya di sini ada hiragana gitu mungkin kalau kalian nggak terbiasa gitu untuk baca kanjinya karena untuk kanji ketika digabungin sama hiragana itu bunyinya bisa beda beda gitu ya dan misalnya di sini abunyinya h ya ini kalau nggak salah h bukan sih h ya. h sama san gitu dan di sini h C, san Jiru gitu. Maksudnya adalah to hasten, to join, to hurry, to visit gitu. Dan iya memang ini pakai bahasa Inggris juga sih ya. Uh, jadi bukan bahasa Indonesia dan gak ada juga sih kalau nggak salah yang pakai bahasa Indonesia gitu. Dan di sini juga ada uh, run, uh, galop gitu. Galop ini biasanya di kuda ya, di kuda dan uh, ini termasuk uh, Jin meyo kanji atau kalau Mei itu Jin. Jin itu orang gitu. Mei itu jumlah ya, Mei itu uh, nanmei Mei sama eh, uh, Kalau nggak salah sih iya sih. Jadi pokoknya kayaknya sih ini nama di orang biasanya gitu. Beda sama kanji uh, yang nggak ada namanya ya. Kalau nggak salah itu namanya Joyo Kanji deh. Kalau nggak salah ya. Uh, jadi kalau ada. Jadi ada Hajin Yo Kanji. Dan ada uh, Joyo Kanji. Kalau nggak salah itu namanya. Cuma saya juga ya itu tadi sih. Saya bahasa Jepang saya masih payah gitu. Dan saya juga bukan cuman ada bunyi lagi kanjinya doang. Ada bunyi kun dan bunyi on gitu. Jadi ada bu, uh, bunyi kunnya adalah. Haseru gitu dan untuk bunyi onnya adalah Chi ya ini kalau gak salah Chi atau Ji mungkin uh, Ya ini Ji ya Kalau gak salah Ji ya enggak tau juga sih Saya pasti payah juga Dan uh, di sini sih menurut saya ini udah lengkap Dan uh, youtuber Jepang Yang saya tonton pun Dia pakai website ini gitu untuk uh, Mencari kanji misalnya mungkin Untuk mencari artinya dan ini juga uh, Ada contoh kalimatnya gitu ya Dan ya uh, menurut saya sih ini Websitenya bagus banget dan ini websitenya gratis juga Sih ya dan biasanya sih untuk kanjinya ini ada detailnya gitu, jadi misalnya ini kanji yang dipakai untuk JLPT berapa gitu, misalnya N5 atau mungkin N1 gitu, misalnya contohnya untuk yang N1 itu adalah Gatsu ya, atau mungkin Moon, ya atau bulan, month, mungkin bisa juga, jadi ini adalah kanji untuk bulan atau month gitu, ya di sini kita akan cari aja di sini ada uh, detailnya JLPT N5 mungkin kalau yang untuk nama itu nggak masuk ke JLPT mungkin ya uh, dan ini adalah uh, Joyo kanji dan menurut saya sih ini bagus banget sih website ini bisa kalian pakai aja untuk cari-cari uh, kanji gitu mungkin bagi kalian yang memang lagi belajar bahasa Jepang tapi ya kalian harus bisa ngebongkar kanjinya gitu dan ya mungkin sini kita akan coba cari mungkin uh, contohnya gitu ya kanji uh, ya yeah. Apapun lah, kanji apapun gitu. Misalnya di sini uh, oke, okay. untuk di sini kanji apa nih? Uh, e uh, Di sini adalah yang ini gitu ya, kanjinya adalah yang mi uh, bukan mi. Jadi ini uh, dicampur gitu ya uh, kanji yang ini. Uh, Radicals-nya adalah yang ini gitu ya, yang uh, tujuh ini yang tujuh coretan uh, ditambah oke, okay. ditambah yang itu dan adalah yang ini gitu. Hasilnya nanti bakal ketemu tinggal kalian pilih dan tinggal kalian cari gitu. Dan ya yeah, mungkin eh uh, Kalau saya sih memang udah biasa gitu ya, udah biasa ngebongkar kanji walaupun ada beberapa kanji juga yang saya bingung dan uh, yang radikalnya ada yang ga saya nggak tahu gitu karena memang kebanyakan juga kalau nggak salah dari seratus ya jadi saya uh, agak cepet gitu untuk uh, menemukan kanjinya gitu untuk uh, ngebongkarnya untuk apa untuk dasarnya tuh apa gitu. Di sini juga ada detail-detailnya dan sebagainya gitu ya. Nah bagusnya juga dari website ini ada contoh kalimatnya. Contohnya kayak gini uh, di sini ada yang bahasa Jepangnya. Kalau yang kanji ini di atasnya ada hiragananya. jadi kalian mungkin kalau belum terbiasa baca kanji, kalian bisa baca aja hiragananya. Dan oh, di sini juga yang bawahnya ada anak mereka without the knowledge of their parents gitu ya, itu sedih banget sih. <laughs> itu ya ini ini ini ini bukan bukan bukan untuk bukan, bukan, bukan, bukan, bukan untuk anak-anak ya. <laughs> Udah untuk anak-anak. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for kucing. Bye bye.